dong. Uh, oh, itu Halu, ya. Oh, ya. Turun malah. 33. Standing your way You just gotta get back up, yeah, yeah. You just gotta get back up, oh yeah. And take down everything that you cannot change now You just gotta get back up, yeah, yeah. You just gotta get back up, oh Blue yeah. jeans there once in a while. Oke okay, jumpa kembali bersama kami kami akan memberikan ya sebuah trik caranya penggantian pada bearing seperti ini ya kita sudah lepas pada bagian bearing pada profil ya profil alat-alat tukang bilangnya panas ya untuk be apa namanya profilnya ya. Biasanya kalau terjadi panas ya rekan-rekan nah, bisa mengganti ya. seperti ini ya, kita ganti dengan yang baru untuk apa namanya profilnya atau bearingnya bearingnya kita ganti ya menggunakan apa namanya dengan yang baru seperti ini dan kita dapat memasang Kita pasang ya untuk bearing Ukurannya harus sama ya Kita dapat memasang Untuk bearing bagian bawah Oke seperti ini nanti kita akan mencoba Cara penggantian bearing bersama Bu Medi Asal dari duren 3 Oke bisa dilihat Oh, oh, oh, oh. <tod>. Nggak apa udah enggak Kalau atas sih plastik, nggak mungkin panas. Kayu pak plastik itu. Ya, tapi pasti Pas Dia ini pas dulu, pas dulu Oke, okay, setelah bearing kita pasang ya kita coba seperti ini. Suaranya halus dan untuk buat, buatnya menurun ya untuk buat sangat enteng dan lebih adem ya untuk apa namanya profilnya karena sudah kita ganti dengan bearing yang baru. Untuk rekan-rekan kalau terjadi panas pada profil ya di bagian body panas rekan-rekan bisa mengganti untuk bearing seperti ini ya sangat mudah ya untuk rekan-rekan oh iya videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan nanti kita berikan di trik-trik lain dan jangan lupa untuk share dan subscribe untuk videonya oke okay. <tuk> Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng video kami. <tuk> <tuk> I'm inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse About the lies you go disperse, you never do shit, I know it hurts Something deep inside